Bagaimana? Entah hadir maulid sekarang nih? Tidak dapetin Nabi? nggak sekarang sih, dari tahun lalu. Dari tahun sebelumnya juga. Dikasih tahu, nggak dengar kata, Dikasih tahu lagi tahun lalu, nggak dengar katanya. Sampai sekarang, terus. Nah, udah benar. Mau ngomong apa ya? Pegel gitu deh. Acaranya, namanya, maulid Nabi. Wallah, ada bohong. Kita dusta bilangnya acara Maulid Nabi, tapi kita nggak dapetin Nabi di situ. Yang dibahas, semuanya nggak ada yang ngebahas Rasulullah. Semuanya ngebahas apa yang ada di medsos. Kita cukup apa sibuk 24 jam memain handphone, Sampai bawa tuh isi handphone, isi medsos ke acara Maulid kita. Nggak ada akal, nggak ada otak bingung kita cuman mau ngomong apa udah anda udah gak bisa ngomong ya, ah, udah udah pegel sekarang anda cuman bisa ngasih nasihat yang bikin acara maulid bikin acara maulid ya maulid nah nabi yang jujur kalau ada agenda ngomong ada agenda ya kalau mau bikin maulid jujur ya jujur udah nabi aja udah yang lain singkirkan nah kita nih sekarang kita kita mau bikin maulid ya dengan kadarnya kita terus kita juga mau hadir mau hadir mau Nabi susah nyarinya mau hadir mau nah Nabi nyari acara maulid Nabi susah minta ampun dengan konteks ini murni maulid Nabi susah sekarang kita bingung nyarinya di mana udah terkontaminasi hampir semuanya hadir acara maulid ya Mayoritas nggak ada yang faham, mayoritas nggak ada yang faham apa yang dibaca. Udah kagak faham, udah kagak faham isi kita perawi Ya udah deh, kita minta tolong sama ulama kita kasih tahu kita apa dong isinya. Jadi kita kenal mana? Enggak dikasih tahu, yang dikasih tahu urusan kotoran dunia. Jadi kita pulang bawa apa? Mending mending mending kalau kita pulang masih bawa berkah. Oh, berarti hadir maulid nggak ada berkah. Anda bingung bagaimana mau dapat berkah kalau isinya cacian, makian, riba, Bingung aneh Kita jangan dusta sama Allah. Ngomong yang jujur. Bagaimana bagaimana kita pulang bawa berkah sedangkan isinya semuanya cacian, makian, fitnah, ribah namimah, macam-macam. Aduh, ane bingung. Lagat asma walakin tadi Katanya ulama tahu apa? Ini seruan nih. Udah bertahun-tahun kan kita ngomong begini. Ini seruannya nih. Sebenarnya udah cukup untuk didengar oleh orang hidup. Tapi masalahnya yang kita seru bukan orang hidup, orang mati. Nih kita ngomong gini nih Kita ngomong gini nih Dia bilang Nanti apa sih ngurusin urusan politik Urusan orang Urusan keributan di luar Anda gak ada urusan apa begitu ya. Anda urusan akhirat sekarang jangan ngomong sama gue Urusan dunia Sekarang akhiratnya kita ini dirusak sama orang-orang Maulid mau Anda cuma bisa kasih tahu nih Mau bikin maulid bikin maulid yang benar, maulid Nabi yang jujur mau hadir maulid ya kita hadir maulidnya Nabi dulu, dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu mungkin yang ikut dari awal samaannya di di wakaf, pasti ingat tiap tahun sebelum maulid Anda selalu bilang hadir maulid bawa buku tulisnya catat nasihat ulama ingat itu dulu kalau sekarang anda nggak nasehatin kayak begitu lagi udah apa yang mau kita ambil dari pencerama sekarang cacian makian mau kita catat cukup malaikat yang catat lah anda nggak mau dulu 5-6 tahun lalu anda ngomong begitu hadir maulid dengerin nasihat catat bawa pulang, kasih anak-anak keluarga kita ingat kan anda mau tanya ya, tahun lalu nih anda gak bicara dengan tahun sekarang, tahun lalu ada gak yang bisa dicatat bakal bekal, anak kita di rumah bini kita dengar apa, ada gak gak tau aneh, tahun besok nih nih sekarang bentar lagi udah masuk Allah a'lam Hah, enggak tahu mau ngomong apa. Cuman inilah nasihatnya. Mau bikin maulid, bikin maulid yang jujur, mau hadir, hadir maulid. Dan nasihat aneh. Untuk penyelenggara maulid. Bikin maulid yang jujur, maulid nah, nabi itu aja. Singkirkan agenda-agenda itu. Singkirkan, cukup udah. Itu nasihatnya nih, kesian orang-orang. Umat mau cari nabi. Umat mau cari nabinya. Wahai para ulama, wahai para tokoh, wahai para aktivis, sajikan Rasulullah bakal kita. Wahai para ulama, wahai para mobilde, wahai para dai, ajarin kita cara nangis tuh, nangisin dosa-dosanya kita, nangisin kesalahan kita, ajarin kita. jangan ajarin kita nyaci mati orang jangan ajarin kita ribain orang wahai para ulama, wahai para mubalik, wahai para da'i ajarin kita cinta ma'an ajarin kita bagaimana kita menyayangi sesama ajarin kita bagaimana kita bisa menangis di kegelapan malam untuk Allah dan Rasulullah kita mau kita kalau mau belajar politik, anda gak bakal belajar sama ulama anda kalau mau belajar politik anda bakal pergi ke universitas, ada jurusan politik iya kan anda gak bakal datang sama ulama kalau kita mau bicara politik tapi ulama tugasnya nyampein kita kepada Allah nyampein kita nih Nganter kita Untuk mencapai rida Allah Ini tugasnya ulama Ini tugasnya mau Ya Itu yang kita harapkan Allah Mudah-mudahan Bulan maulid ini jadi maulid Yang indah bakal kita Mudah-mudahan Ya Rabbal Alamin Raya Juden Ajudin, Rahman Basaki Raya Buatil Metin Yuk kita bikin program ya Bulan Maulid HP itu programnya Mau gak nih Kalau kita bikin Maulid ya, Bikin yang jujur Karena ngomong apa adanya Gak dari sekarang, dari dulu ada dong ngomong Mengundang penceramah, ngundang yang benar Anda kasih tau Wahai para penyelenggara Penyelenggara ini kan, kadang duit bukan duitnya dia, dia galang dana. tuh amanat loh. Nanti bakal diminta pertanggungjawaban di sisi Allah atas amanat untuk. Itu dana yang dikumpulin untuk undang penceramah. Ya, lu bakal ditanya sama Allah hari kiamat. Pilih penceramah yang benar, yang ingetin orang kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini bukan omongan sekarang, omongan ber 5 tahun, 6 tahun lalu Anda ngomong. Jadi jangan dikait-kaitkan nyindir sini, nyindir situ kagak, Anda gak kenal orang. Dari dulu Anda udah ngomong begini. Itu amanat. Mengundang berceramah ngundang yang benar. Nanti bakal dituntut oleh Allah. Tu orang yang tadi nyumbang bakal nuntut ente hari kiamat. Kemudian Ya. Yuk kita bikin program Ya, bulan maulid nih Salawat kepada Rasulullah Beberapa kali kita baca Ya Bikin program, hadir maulid Apa yang mau kita lakukan Pada saat acara maulid yang kita hadiri Bawa kitabnya Ya, dengerin Ya paling itu aja yang anda bisa Selebihnya nggak nggak bisa kasih rekomendasi sekarang Bingung mau ngomong apa ya Yang bisa kita hadirin, kita hadirin Alhamdulillah Satu, anda kasih tawaran Kita manusia apa bukan ya? Hah? Yang bedain kita sama binatang apa? Akal Ya mohon maaf saya ngomong pedes kayak begini Ini Ini kemudian Allah kasih bakal kita kan Akal Ya gunain ini akal Bukan kita Ikut-ikutan Digiring sini kita ngikut Digiring situ kita ngikut Ya mohon maaf saya harus ngomong kayak begini Tapi gunakan ini akal Pakai nyaka segala apa yang ada di depan kita uji pegang prinsip bukan ikut-ikutan Allah Ta'ala yang nyuruh kita, Allah nyuruh kita Walau tegafu, walau salah keabuhi, Ilemin, nesam, olbos, olaf olfu ada Kulu, walau ikatkan anhu masuk Jangan ikutin apa yang kita kagak tahu Yang kita kagak tahu, jangan nanti ikutin Artinya kita dilarang ikut-ikutan Nanti hadir maulid Ngapain hadir maulid Kalau cuma segera ikut-ikutan Jangan hadir Mau ngapain hadir ikut-ikutan Tapi hadir Nanti punya tujuan Apa tujuannya Makanya Anda bilang Mau ngapain hadir maulid Anda mau cari Nabi Nah ini jelas begitu yang terdapetin Nabi yang terambil. pulang pulangnya dibawa Nabi tapi kalau cuma sedekir ikut-ikutan enggak punya tujuan mau kemana ya ada Nabi nggak ada Nabi nggak peduli pulang bawa apa nggak peduli nggak bawa pente juga enggak peduli sebab ikut-ikutan kita hadir murid jangan ikut-ikutan punya prinsip kita dikasih akal sama Allah kemuliaan bakal kita kalau nggak kita manfaatkan kalau nggak kita syukuri enggak kita gunakan na'udzubillah dicabut sama Allah mau Jangan sampai. Ini nasihatannya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita yang dikejaran. Yang Allah rizai. Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah maafin kita. Allah bukain hati kita. Ya Rabbal Alamin. berkat Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin. tamam Bilgebulu. Tamamkulisullah. Sulaishan. Dahan batinan. Wa ilah hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.